Jurusan Teknik Pengelasan SMK Negeri 4 Pekalongan berdiri sejak tahun 2014. Tenaga pendidik yang mengajar pada jurusan pengelasan berjumlah tujuh orang dan satu orang tenaga kependidikan. Pertama, Muhammad Asrori sebagai ketua program keahlian teknik pengelasan sekaligus mengajar mata pelajaran tungsten inert gas atau TIG. Kedua, Syarifuddin mengajar mata pelajaran Gas Metal Arc Welding atau KMAW Ketiga, Sohvan Hidayat mengajar mata pelajaran gambar teknik mesin atau KTM Keempat, Muhammad Rizam Kamal mengajar mata pelajaran pekerjaan dasar teknik mesin atau PDTM Kelima, Ari Budiawan Mengajar mata pelajaran Short Metal Arc Welding atau SMAW Keenam, Dik Nugroho Mengajar mata pelajaran Oxy Acetylene Welding atau OAW Ketujuh, Rumi Sih Mengajar mata pelajaran Produk Kreatif Kewirausahaan atau PKK satu tenaga kependidikan yaitu Ahmad Syukur yang bertugas melayani peserta didik dalam hal peminjaman alat dan pon bahan praktik. Teknik pengelasan SMK Negeri 4 Pekalongan memiliki gedung dan ruang praktek yang sangat luas serta cukup memadai. Proses pembelajaran didukung dengan sarana-prasarana lengkap disertai standar operasional kerja. Area praktik luas dan aman selalu mengikuti perkembangan zaman. Peserta didik dapat melaksanakan praktik pengelasan dengan sambungan pelat sebagai posisi bahan baja lunak. Proses pengelasan oksi-acetylene welding, las busur manual, gas metal arc welding, dan tungsten inert gas welding. Untuk menunjang jenjang karir peserta didik, teknik pengelasan memiliki jaringan penempatan kerja, kerjasama dengan perusahaan-perusahaan ternama, industri perkapalan, dan alat berat terkemuka di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang pada calon siswa Teknik Pengelasan SMK Negeri 4 Kota Pekalongan. Meskipun ini masih dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah dan harus memakai dengan sistem daring. Saya harapkan tidak mengurangi makna dari kegiatan tersebut. Jadi yang akan saya sampaikan di sini adalah berkisar tentang kompetensi keahlian pengelasan SMK Kota Pekalongan. Perlu diketahui bahwa teknik pengelasan SMK Kota Pekalongan ini berdiri atau dibentuk atau dibuka jurusan atau program kalian pengelasan itu sejak tahun 2014 dan sampai saat ini teknik pengelasan SMK 4 Kota Pekalangan masih berbenah terus sebagai gambaran nantinya yang akan dipelajari di teknik pengelasan adalah adanya beberapa proses sistem pengelasan ada Las listrik, SMAW, OAW atau carbon, MIG, GMAW, CO2 atau las argon, dan kemudian adalah ada kegiatan atau mata pelajaran produk kreatif perusahaan. Di sini harapan kita selama tiga tahun kalian nanti belajar di teknik permasan enam 4 yang kita harapkan adalah kalian bisa. Memproduksi sendiri beberapa benda jadi yang apa, pada akhirnya mungkin bisa untuk dijadikan untuk lahan untuk berwirausaha atau berwira swasta. Seperti itu terus. Selanjutnya adalah untuk peluang pekerjaan di pengelasan, itu sebetulnya kalau di luar kota juga cukup terbuka, DPR. Bahkan teknik pengelasan SMK4 juga punya alumni yang sudah magang di Jepang. Bahkan ini masih di sana memasuki tahun kedua, kalau tidak salah itu. Tapi kontraknya per tiga tahun, ini masuk tahun kedua ini yang apa di magang Jepang. Jadi harapan saya nanti terakhir adalah kalian belajar di teknik pengelasan SMK4 Kota Pekalongan dengan bersungguh-sungguh di Tekuni. Insya Allah, hasilnya tidak akan menyanati. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.